Allahu Allah, Allahu Allah. adab masuk di kuburan adalah mendoakan si mayit. beristighfar untuknya yang ketiga sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu tidak boleh jemaah sekalian menghiasi kuburan dengan beragam macam hiasan membuatkan pasangan keramik pasangkan pagar pasang lampu ini semua tidak pernah ada sunnahnya. Tidak pernah ada sunnahnya. Anda kalau lihat kuburannya para syuhada Uhud. Itu kosong tanah biasa. Dan memang Nabi SAW bersabda kepada Ali anhu, Wahai Ali. Aku wasiatkan kepadamu. Jangan engkau temukan satupun kuburan di muka bumi ini. Kecuali engkau sama ratakan dengan tanah. Sebenarnya kuburan yang sesuai dengan sunnah itu kuburan tanpa makam pahlawan. tuh. Itu yang sama dengan sunnah Nabi. Rata dengan tanah cuman ada kotak tanda bahwa saya memang itu ada kuburan di situ. Itu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita malah penguburan umum tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dibuat keramik, dibuat pagar, dipasangin lampu, beragam macam, dicet dan segalanya. Uang-uang yang Anda gunakan untuk itu, yang tidak pernah Nabi SAW tuntunkan tadi, buat keramik, perbaikin segalanya. Lebih baik Anda berikan Al-Quran, Anda niatkan untuk si Mayit. Lebih baik anda umrohkan buat dia, lebih baik anda sumbangkan untuk masjid, kasih anak yatim, banyak sekali manfaat yang tadi sudah kita sebutkan, gitu kan? Jadi harus kita ketahui poin-poin seperti ini. Kemudian juga termasuk tidak ada sunnahnya jemaah adalah menaburi bunga di kuburan. Ya menaburi bunga di kuburan karena memang di kuburan baki di Madinah itu setiap kali ada sahabat dikuburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan sahabat membawa air atau menaruh bunga. Ya, selalu biasa saja, Nabi SAW datangi, kemudian mendoakan mereka, lalu meninggalkan, lalu meninggalkan. Tapi ulama mengatakan boleh kalau dibersihkan. Membersihkan kuburan itu boleh, karena memang harus dibersihkan kalau memang ada kotoran segala itu dibersihkan. Mungkin ada hewan, mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang liar terlalu banyak sehingga tidak kelihatan kuburannya itu boleh, tidak masalah kalau untuk dibersihkan. Tapi kalau untuk ditaruh bunga, sengaja, Yaitu kan atau disiram dengan air dengan alasan tanahnya kering. Si mayit butuh itu ya. Si mayit tidak butuh itu masalahnya juga. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan, maka kita sebaiknya mengikuti syariat Allah, subhanahu wa ta'ala, sehingga benar semuanya. Gitu kan? Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah yang ini termasuk tidak kalah pentingnya. Kalau seandainya si mayit ini punya sesuatu yang sifatnya sumber dosa, saya bahasakan sumber dosa misal dia pernah membangun sebuah tempat jadi sumber maksiat, tempat orang kumpul maksiat berzina, tempat orang e, apa namanya berbuat riba, berbuat maksiat umumnya, maka diwajibkan di sini hukumnya, diwajibkan bagi walinya itu untuk mengubah tempat tersebut diubah menjadi tempat yang positif, misal dialihkan menjadi musola, menjadi masjid, dan itu kalau si mayit bisa bicara, dia akan terima kasih dengan walinya. Karena kalau selama itu menjadi tempat maksiat jemaah sekalian, maka akan menjadi penyebab dia juga disiksa di kuburan. Karena terus saja berjalan dosanya, terus saja berjalan dosanya. Jadi poin yang kelima, kalau ada ini adalah bagaimana kita menghilangkan segala sumber maksiat untuk si mayit. Ya, jadi tidak boleh ada itu kita hilangkan sama sekali, ya, apapun sifatnya, apapun sifatnya, mungkin dia pernah beli buku, ternyata buku itu tidak baik, maka dipusnahkan buku itu, kan gitu. mungkin dia pernah punya sesuatu sumber pendapatan yang haram, dialihkan kepada hal yang halal, yang haram semua dihilangkan, jadi semua dilakukan agar dia menjadi murni, tidak memiliki lagi hal-hal yang negatif, mungkin dia punya foto yang kelihatan-kelihatan terbuka auratnya, maka dipusnahkan, dihilangkan, karena itu berbahaya buat dia.